Tapi kalau dibandingkan mungkin di pasar itu orang itu banyak macam-macam ya, Pak ya. Bicarin orang, bicara itu orang pasar, tahulah bagaimana situasi di pasar. Maka Ibu kalau ke pasar itu yang paling bagus siapa yang lebih dulu datangnya, tulus yang yang lebih dulu pulang, pulangnya itu yang lebih bagus, Bu. Ya? Jadi cepat kilat gitu. Kalau ke masjid yang paling bagus itu siapa yang lebih dulu datangnya dan siapa yang lebih apa lama di masjidnya itu yang lebih bagus. الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ma'na Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du Wahai hadirin wal hadirat itaqullaha haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan usia kepada kita semua sekaligus dengan kesehatannya. Semoga amal kita pada saat ini Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai salah satu amal ibadah yang makbul Amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin Ibu bapak hadirin Kaum muslimin wal muslimat Mustami'in wal mustami'at Rahimakumullah Kita lanjutkan Bahasan kita Mengenai Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Itu Ayat ke Empat puluh Empat satu Surat Al-Baqarah A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya bani Israil lazkuruni ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi fi bi'hdikum wa ilai wa ilayya far wa inna nafarhabun Ya bani Israel, wahai bani Israel, bani Israel teh, yaitu keturunan Nabi Yakub ya, alaihi salam. Bulquru Udhkuru Kudu aringat aranjen kabeh Jadi Udhkuru Nikmati Akan nikmat aku Allati an amtu Yang sudah Menganugerahkan Menganugerahkan Alaikum kepada kalian Wa aufu bi ahdi dan penuhilah janjimu kepadaku Ufi bi ahdikum Aku akan memenuhi janji kepada kalian Wa inna hewah wa, -ya, wa ya ya far haun dan kepadaku takut kalian Haiwah iya ya, -ya Farhabun parabun takutnya Ya Oh iya Bani isrokuruniamati lati anantuk alaikum wa aufu bi ah di ufi kikum wa iyaya far habun ya, ya munadanya di mana Allah mengundang kepada Bani Israil. Di dalam Al-Qur'an yang selalu diundang itu kaum itu Bani Israil, Bu. Yeah. Ya. Kenapa orang Bani Israil itu selalu diundang oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Ya Bani Israil. Karena pada saat itu orang-orang Bani Israel itu sedikit banyak nakal, ya, sedikit banyak nakal dibanding dengan bani-bani yang lain. Bani Israel itu suka melupakan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga diundang melalui ayat ini, ya Bani Israel. Ya. Albanun, bani tetina, albanun, ismun, lindzukur, wal inas. Jadi, kalau mengundang, ya, kalau mengundang laki-laki dan pira dan perempuan sedang berkumpul, idazitamau di mana berkumpul, diundang dengan kata bani. Ya, Bani Kemudian ada Isroila. Isroil, ya. ya Bani Isroil. Israil ini ada Isroil. Ismun yakub alaihissalam, yaitu Isroil ini suatu asma, suatu satu nama dari Yakub alaihissalam. Jadi, ya Bani Israil teh turunan Nabi Yakub alaihi salam wa maknahu abdullah maknahu dimaksud dengan Israel adalah Abdullah, abidnya Allah Karena kebiasaan orang Arab itu yaitu wahya lugatul yahudi bimaknal abdi ya awla di Yaqub jadi kalau dikatakan mah ya Bani Israil teh sama dengan mengundang wahai anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Nah ini wal khitobul yahudi al muasirina lin Nabi sallallahu alaihi wasalam. Hitobnya mah ini ayat teh nu dimaksud ini ayat teh lil yahudi al muasirina dekat orang-orang Yahudi pada saat itu alladzina hawali Madinah min Bani Quraidoh. itu orang-orang yang ada di sekitar Madinah ya, dari keturunan Bani Quraidh dan Wanadir dan Bani Nadir dan mereka itu bani Quraidoh dan bani Nadir itu min awladi Yaqub yaitu anak-anaknya Nabi Yaqub alaihi salam jadi orang-orang Bani Israel itu adalah putra-putra Nabi Yaqub ya alaihi salam ya ada yang namanya sifat manusia ya pak. jadi kita juga sadar dan harus menyadari Turun apa? Anak Nabi tidak semuanya bagus, tidak semuanya baik. ya kan anak-anak anak Nabi Yakub anak, anak Nabi Nabi Nabi Nabi itu yang mempunyai sifat, hasur, yang mempunyai sifat dengki, itu anak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi maka kalau sekarang ini enggak usah aneh kalau seandainya kita punya anak umpama sepuluh watak dan karakternya beda-beda. Kok bapanya kan ustad, kok bapanya apa, soleh, kok ibunya bagus dan baik, kok anaknya seperti ini. Nah <gân> itu kan. Yangankan kita manusia biasa. Nabi, nabi tidak bisa dan tidak diberikan untuk memberikan hidayah dan taufik. Hanya diberikan untuk mengarahkan, mengatik dan mendidik urusan jadi dan tidak jadinya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kecil sama Firaun siapa? Nabimu. Nabi Musa. Yang dari kecil dibesarkan, diarahkan, dilatih sedemikian mungkin dengan berbagai adat istiadat, apa kerajaan Firaun, tapi ujungnya, salona nabi, jadina, nabi, kanan, siapa bapaknya, siapa nabi, nabi, nung. Dari awal dilahirkan di keluarga Nabi, kalau sekarang di keluarga Ustadz, kalau sekarang di keluarga yang soleh, dibesarkan di situ, dididik di situ, akhirnya sejak dewasa menjadi orang yang mur murka. Berarti Nabi pun tidak bisa menyolehkan, tidak bisa membak menjadi anaknya, menjadi Nabi lagi, atau men apa, menjadi ahli surga. Itu adalah kehendak Allah subhanahu. Makanya kita-kita kita semua kalau punya anak soleh. Bagus, baik. Solatnya bagus. Ya. Taat kepada Allah rasulnya. Kemudian khidmah kepada kedua orang tuanya. Baik, sopan dan santun Kita harus sujud syukur kepada Allah. Bukan kita lalu kita megang dada. Oh siapa dong bapaknya Siapa dong ibunya? Siapa yang meninjakan saya? Kalau nggak ada saya nggak mungkin anak seperti ini. Itu kan jadi som sama. Padahal jangankan kita nabi pun tidak bisa menyolehkan anaknya. Ya nabi tidak bisa menyolehkan anaknya. Nabi Yakub keturunannya macam-macam kan sebut dengan Bani Banisrael. Nabi Nuh satu-satunya anak kanan ini disoleh dididik mau dibawa sholat diarahkan yang benar dan lurus tetapi akhirnya murka juga ya maka Nabi ketika melihat anak-anak yang tidak setuju dengan akhlak kita anak-anak orang lain kita jalan-jalan pas lihat anak Oh ini dengan macam-macam gaya sekarang gitu. Kita baca tahu. A'udzubillah Ya Allah nyohon perlindungan kami Anak kami dan keturunan kami Jangan sampai seperti orang ini Dan semoga orang ini menjadi orang yang soleh Doakan Dan ta'udkan keluarga kita Supaya jangan sampai keluarga kita seperti itu Dan dibegitukan oleh Allah Kita kan tidak Ada kemampuan Walaupun anak dipondokin, pondokin, walau anak di sekolahin, walau anak di klinik Allah tidak mengizinkan anak kita soleh. Allah tidak mengizinkan anak kita baik. Maka, semua yang hadir di sini ada hakikatnya digerakkan oleh Allah. Mustahil kita kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Mustahil kita datang berjamaah di masjid kita. Mustahil mengikuti pengajian. Maka kalau anak jadi aktivis masjid, Alhamdulillah ya Allah semoga tidak berhenti sampai akhir hayatnya. Kita memohon berdoa, bu, ya Allah semoga kegiatan kami ini, istiqomah kami ini sampai akhir hayat. Ya Allah jangan su'ul khutimah. Jangan apa jelek di akhir. Awal-awal kita bagus, awal-awal kita istiqomah. Nah kita sudah tua banget, sudah tengah ke masjid-masjid. Ini su'ul khatib, istiqomah yang paling susah. Nah makanya saya renungi, ya Bani Israel, kok Nabi Yaqub dari sana? Nabi bukan ustad, repelnya bukan bukan Allah, bukan sahabat. Bukan tabiin, ini nabi nabi Yakub alaihi salam. Ini diundang, diundang, ya. Mereka keturunan nabi Yakub ini diundang. Wataksis wadhito ifatibidikri watadkir. Tuh. Jadi undangan di sini dengan bidikri watadkir. Artinya situasi dan kondisi pada saat itu orang-orang Bani Israel ini sedang dilupakan tiga faktor pertama sedang dilupakan lisannya, yang kedua dilupakan hatinya, yang ketiga dilupakan seluruh Anggahotanya jadi Lisannya sudah lupa zikir kepada Allah Hatinya sudah lupa kepada nikmat Allah Terus anggah otannya juga sudah tidak rajin dan istiqomah lagi me apa, Melaksanakan ibadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka diundang dengan Ya Bani Israel Al kuru Zikir Kenapa ahli tafsir ini memakai tashis suhadi to ta ifatibitik riwatankir, karena ibarat kalau dibaca zikir, ya, dibaca zikir ini sangat luas. Beda dengan dibaca atau dalnya ini didomahkan di dibaca al-rukuk. Kalau dibaca azuk, artinya Zana ini pakai domah. du dibaca nazuk, ini hanya mengingatkan hati saja. Mengingatkan hati bahwa hatinya ini sedang lupa kepada Allah. Tidak mengingatkan lisannya, tidak mengingatkan anggahotanya kalau dibaca dalnya azuk. Karena di sini memakai zikri, zikir, zikir, ya. Ya Bani Israel Al-Quruk Berarti ini Allah mengingatkan kepada tiga hal Yang pertama mengingatkan lisan supaya jangan lupa kepada Allah Yang kedua mengingatkan hati Yang ketiga mengingatkan anggah otak. Maka di sini berarti bisa kebayang Bani Israel ini sedang lupa segala-galanya bisa dikatakan dengan lupa daratan, artinya lisannya sudah tidak mau berzikir, hatinya sudah lupain Allah. Anggahau tajing apa? Seluruh tubuhnya sudah tidak mau sujud, tidak mau ruku, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatnya dengan zikir, bukan dengan azikru, dengan azikru, ya, dengan azikru, yang mengingatkan segala-galanya nih, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka uzkuru ah, bi ni'mati. Uzkuru bi dzomidzal qalbi khosatan bi makna al Jadi kalau dibaca dzukur dibaca za-nya ini menentukan bahwa hanya mengingatkan hatinya saja, oh hati kamu. Memangnya kalau al-baca kalau dzukur berarti Hei hatimu sedang lupa nih sama Allah Hati saja yang diingatkan Kalau Allah melungakan dengan hei Harus dikir Nah, lain lagi Harus dikir ini berarti segala komponen kita sudah lupa Diingatkan Allah Hei ingat lisanmu sudah tidak mau berdikir Hei ingat hatimu Hei ingat seluruh anggota tamu Ini dengan kata zikir Makanya kalau dilihat ibarat Allah mengundang orang Bani Israel dengan kata zikir berarti ini orang Bani Israel pada saat itu sedang lupa tiga-tiganya, lisan, hati dan anggota maka dipakai ibarat di zikir. Mata kita kan zikir itu ada tiga ya, pertama azikrubil lisan, wazikrubil kalbi, ya azikrubil jinan. Jadi kalau zikir itu Ada zikir bilisan Zikir dengan li Lisan Dengan ini seperti apa Zikir dengan lisan ya Zikir dengan lisan adalah Kita bisa termasuk Alhamdulillah itu syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian zikir membaca La ilaha illallah Itu melalui li, Lisan Melalui lisan kita itu yang disebut dengan Zikir di, mengingat Al- Allah kamu harus ingat kepada Allah melalui apa melalui li? lisan kata Allah falkuruni al ال... maka harus dikir kalian kepada aku apa dikir itu ingat ya ingat kalian kepada aku maka aku akan ingat kepada kalian ya jadi Allah itu menyuruh kita supaya kita ingat kepadanya. Kalau kita ingat selalu kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ingatnya kita kepada Allah, zikirnya kita kepada Allah apa? Dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan apa itu sama dengan dikuruloh zikir kepada. Atau, baca "Subhanallah", "Alhamdulillah", itu zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu bapak hadirin kaum Muslimin, kita ini zikir ini bisa keluar dalam keluar. Kita baca "Allah masuk" napas Al, Allah keluar, Allah ke dalam, Allah keluar, Allah jadi. Ketika kita nafas keluar ke dalam, keluar ke dalam, harus dibarengi dengan... Lafad-lafad yang mulia, yaitu lafad a Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu bagus, Subhanallah, Subhan. Jadi keluar dalam kita ini jangan sampai kita lengah. Takut-takutnya kita ini. Kata seorang ulama ini, kalau seandainya kita kosong dari lapan Allah, maka kita lepas atau keluar ruh kita, maka ini termasuk su'ul khatimah Jelek akhirnya Kita sambil melamun, sambil apa, sambil, ah, gimana sambil jalan, kita jangan lupa keluar dan narik nafas ini harus disertai dengan lafad-lafad yang mulia, apa saja lafad yang mulia? Allah, Allah Subhanallah, alhamdulillah, wallahi la ilaha illallah, subhanallah. Terus sampai jalan, sampai apa Kalau kita maka ada ulama yang dibantu dengan pegang tasbih ini membantu, membantu ya, membantu supaya kita selalu ingat. Kita kan kalau ada tasbih di situ pegang kontak lisan deh subhanallah. Jadi ketika pegang tasbih itu bukan apa, langsung tata awul supaya membantu lisan kita, supaya kita mengingat Allah subhanahu. al ketika kita ingat sama Allah, zikir sama Allah, al kami akan ingat kemana kalian. Dengan apa? Dengan memberi nikmat, memberi kesehatan, menjaga kita, semuanya enak kalau kita ini mau diberi rezeki tapi kita tidak ingat sama Allah. Kemudian kita ingin sehat, malah kita jauh dengan Allah. Ini kan sudah tidak apa? Sudah tidak konsisten dengan ayat ini fadkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepada aku dan aku akan berzikir kepada kalian. Ingatlah kalian kepada aku kata Allah dan aku akan selalu mengingati kalian. Ya, mau apa saja kalau ini dikasih Allahu Akbar maka kita aja, sering lupanya sama Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam ayat ini Udhkuru wahai orang Bani Israel ingatlah kalian nikmati akan nikmat aku akan nikmatku yang sudah dianugerahkan kepada kalian ingatlah orang Bani Israel ini dulu tapi hakikatnya ini khidtub secara baiknya termasuk sampai akhir zaman. Termasuk kita semua diundang oleh ayat ini. Ya? Jadi wahai orang-orang Bani Israel ingatlah terhadap nikmatku yang sudah aku anugerahkan kepada kalian. Subhanallah nikmatnya sementara nikmat ini begitu banyak dan begitu susah untuk dikumpulkannya dan untuk diingatkannya kenikmatan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai di surat ar-rahman itu disebutkan apa disebutkan surat ar-rahman sampai kalau tidak salah sampai 32 kali ya nikmat yang mana yang kalian Islam? dusta dustakan saking banyaknya nikmat dari Allah coba nikmat Allah Subhanahu wa taala kan di, bisa dihitung Wa intau dunia Allahilah tuh suha dalam surat Al Baqarah ayat 18. Wa intau dunia Allah kalau seandainya ibu bapa mau menghitung nikmat Allah ya. makanya orang berislam ingat nikmat yang kami anugerahkan. So kalau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jawain ta'udhu nikmat Allah Tusulah. Tidak akan bisa kita mengumpulkannya. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Berapa ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. ya Jangan kan nikmat itu. Nikmat mata aja bisa memandangnya. Ya? Satu mata bisa menembus warna beberapa warna. Ya kan? Satu mata pun kita ini bisa bergelar bergilir ke sana ke sini bisa apa? Tengok sana, tengok sini. Kita ini tidak minta seperti ini, tapi Allah sudah mengerti lebih dahulu memberikan nikmat yang ada di dalam mata kita. Subhanallah. Coba aja kita apa? di merem. Merem. Kata kita, "Ya Allah, kalau saya merem," kalau saya ini tidak bisa melihat mungkin tidak tahu masih dalam seindah gimana tidak akan tahu ya ibu cantiknya istri kita cantik dan cara kepnya anak-anak kita karena kita tidak melihat dengan mata kita ini bayangkan sama ibu si, apa ada yang tunanetra yang tidak bisa melihat ya Allah kita ini diberikan kemampuan oleh Allah diberikan mata dengan bisa melihatnya ini mata dari Allah kita hanya pegang apa ini pegang tangan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tangan kepada kita ini merupakan nikmat juga kalau tidak bisa digerakkan kalau tidak ada apa ada engsel-engselnya ini berat bu ya Allah kalau sudah diambil ruhnya oleh Allah, kalau sudah dihentikan gerakannya oleh Allah, beberapa jam, enam jam juga sudah, sudah susah digerakkan. Ya, coba aja yang cepat aja, dua, enam yang meninggal dunia, enam jam saja sudah nggak bisa, gerak sudah baku. Saya enggak segera ke ya Allah, saya punya jamaah udah 10 tahun, setruk orang lain ya ini. Udah 10- atau 15 tahun kurang lebih sekarang ini nggak bisa jalan nggak bisa gerak cuman bisa makan marah tinggi makan jalan cuman kaki nggak bisa gerak tangan juga nggak bisa gerak cuman gini ya Allah ya Karim ya ini nikmat dari Allah. Ibu-ibu bisa datang ke sini jalan sendiri, bapak-bapak jalan sendiri, bisa bicara sendiri, bisa melihat sendiri, bisa gerak sendiri. Semuanya hakikatnya ini bukan kita, hakikatnya Allah. Nikmat dari Allah. Nikmat yang mana yang bisa kamu melakukan dustakan ini? Nikmat semuanya nikmat Allah bisa apa saja datang ke sini ya Allah. Allah memerintahkan tolak bulang ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wahai kaum muslimin diwajibkan untuk hadir tolak bulang ilmi, mencari berkah, mencari keuntungan, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di lant majlis ini. Rasulullah menyampaikan tidak ada setinggi seperti umpama majlis ini. Tidak ada yang lebih utama fadilahnya dan kehebatannya di hadapan Allah yang mengungguli majlis seperti ini. Artinya majlis seperti ini. Tem? Kata Rasul adalah majlis-majlis talim. Ya? Majlis-majlis di mana di situ berzikir, di mana di situ mencari ilmu dan sebagainya. Di situlah tempat yang mulia, lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Makanya di tempat dikir, di tempat solawat, di tempat ngaji majelis ta'lim itu tidak banyak orang itu. Tapi kan kalau ada ini acara banyak pasti itu bukan dari sekitar seputar, pasti ini daripada jauh-jauh nih. Ya jumlahnya 5.000 depono pesantren anak ternyata ini dari seluruh Indonesia bahkan dari satu RW pun satu kalau ada ini sulit-sulitnya orang sunnah bilang mas itu adalah pangawasan artinya pangawasan teh itu mahal ya gratis tapi mahal mahal mahal Kenapa karena ini tidak sembarangan orang yang hadir berjamaah yang hadir ibadah yang hadir di majelis tarif ini tidak sembarangan orang ini kekasih Allah yang diundang yang undangnya Allah yang ngasih keuntungannya juga Allah ini tidak sembarangan yang tidak digerakkan oleh Allah ma, tidak akan pernah sampai di tempat ini Pak kalau yang tidak digerakkan oleh jangankan Bapak saya juga kalau seandainya banyak halangan lintangan ya Allah ya karim. tapi alhamdulillah syukuran Pak alhamdulillah syukur syukur syukur lagi gak banyak setiap yang saya janji dan tulis kadang-kadang insya Allah satu tahun jadwal jumat penuh Alhamdulillah Allah selalu memberikan kesehatan ya Alhamdulillah kesana kesini rasanya belum ada yang maaf FADKM saya tidak akan hadir karena saya sakit Alhamdulillah sampai detik ini Alhamdulillah gitu kan pengajian tak kuat-kuat yang jamaah Hebat-hebat <laughs> iman jeng jemaah Hujan gede, adur-aduran Badak, berut-bet, deras, bisan hujan Ya Alhamdulillah saya diberikan kesehatan Sampai hujan-hujanan di motor Ini adalah Perang dengan Sebagai apa? Dengan nafsu ya, ya? Memperjuangkan agama Agama Kalau tidak diperjuangkan sama kita Sama siapa? Apa -apa? Kalau tidak dipertahankan sama kita Sama siapa? orang lain mah enggak akan ada apa ya yang bangga dan memperjuangkan agama islam terkecuali dengan siapanya dengan umat islam sendiri sendiri kalau kita umat islamnya sendiri tidak mau memperjuangkan agama mau apa-apa perbanyakin amal sebanyak-banyak banyak mudah-mudahan dari sekian banyak amal kita ini harapan besar ini minimal separohnya diterima oleh Allah Subhanahu minimal separohnya maksimalnya mungkin semuanya ya Alhamdulillah mudah-mudahan maksimal semuanya ya Allah, ya Allah terima amal ya Allah terima amal kami ya Allah gitu kan jadi setelah kita berbuat amal tuh jangan wah kita udah sholat nih udah bebas dari api neraka belum tentu pak belum tentu salat maghrib kita diterima yang tadi, belum tentu dikir kita diterima, belum tentu amal kita diterima, semuanya tidak begitu yakin, man. tapi kalau kita lihat ketawaduan kita ya Allah, apakah salat kami diterima? Bukankah kami lagi sholat tadi ingat ke rumah, ingat ke sana, ingat ke sini, ya Allah, apakah ingatan itu akan mengganggu kepada sah dan tidak sahnya sholat ya Allah? Abu Bakar setelah sholat Pak bukan bahagia Tapi ya Allah di samping Alhamdulillah ya Allah sudah mengkong Jadikanlah kami sebagai hamba yang sedang sujud Apakah sholat kami diterima Atau tidak itu pangkat sahabat Pak Apalagi kita maka tidak harus Sombong, tidak harus bangga Tidak harus hebat dan merasa Hebat kita ini Dengan hanya baru bisa melaksanakan sholat Belum tentu sholat ini diterima Belum tentu puasa kita diterima Nah itu maksudnya kembali kepada nikmat Allah awas ya nikmat semua ingatlah nikmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya itu harus dijadikan apa? Dijadikan wasilah sababia untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu. Sok di sehat, sehingga ibadahna tong di imah way, ya kan? Tempat yang paling bagus itu adalah mas. Tempat yang paling jelek adalah pas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 Ya. Jadi cepat kilat gitu. Kalau ke masjid yang paling bagus itu siapa yang lebih dulu datangnya dan siapa yang lebih apa lama di masjidnya itu yang lebih bagus. Kan kita enaknya ke masjid ini kalau hari Jumat juga kalau belum ada suara dan belum berangkat kan? Ya, belum berangkat. Udah suara adzan, langsung berangkatkan sebentar di masjidnya. Cuma dengerin khutbah hutbahnya juga lagi ngantuk. Ya, dengerin khutbah ngantuk, udah selesai imamnya mah panjang teuing ya macana na teh imam teh. Ya, bacaannya pondok, apa ceramahnya pon, pondok. Akhirnya di masjid itu enggak sampai setengah jam, 15 menit sudah pulang lah, lagi Makanya Ibu hadirin kaum muslimin bapak ya, nikmat Allah ini ingatlah dan sadarilah bahwa semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini harus kita rasakan, harus kita apa nikmati, betul-betul nikmati ini menjadikan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ufu bi ahli ufi bi ahliikum. Jadi ayo ibu-ibu semuanya Wa'ufu ufu bi ahli jadi uh, apa istilahnya penuhilah Janjimu kepadaku dan aku akan memenuhi janji kepada kalian Artinya kalau kalian ini bersujud pasti kami akan memberikan paha, pahala Kalau kalian ingat Allah pasti kami akan mengingat kali, kalian Itu janjinya seperti itu Ya? Jadi Allah ini sudah berjanji Barang siapa orang yang melakukan ibadah Pertama akan diberkahkan hidupnya Yang kedua akan diselamatkan di akhiratnya Siksa kubur, siksa rahmasar Sampai masuk neraka pun Ini akan diselamatkan Kalau kita mau beribadah kepada Allah subhanahu Wa iya ya farhabun Dan hanya kepada akulah Kamu harus tak takut gak boleh sama siapa harus takut ya nggak usah takut biasa-biasa saja manusia usah ditakutin ya siapapun manusia itu mau berpangkat mau tidak nggak usah takut yang harus ditakuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita takut tidak mendapat rahmat Allah kita takut tidak mendapat ridho Allah kita takut ibadahnya tidak diterima sujudnya tidak terima solatnya tidak terima itu yang harus kita takuti yang ditakuti selain Allah itu hanya sebentar di dunia kita takut pakir tidak takut miskin ditakutin juga itu kalau kita sudah bagiannya pakir ya pakir kalau kita takut miskin walaupun kita enak tidak ditakutin mau ditakutin tetap kalau kita bagian miskin ya miskin ya ini sudah ketentuan, sudah ada garisnya, sudah ada guratannya, semuanya seperti ini, baik nah, itu kan. Maka Wa iya ya farhabun, hanya kepada Akulah kalian harus takut, yang lain tidak harus ditakuti karena semuanya adalah di bawah genggaman Aku kata Allah, digenggam Allah Subhanahu. Wa Alhamdulillah Sudah setengah adan Dan kita ini ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Kepada orang-orang Bani Israel Yaitu turunan Nabi Yaqub alaihissalam Hakikatnya kepada kita semuanya secara jauhnya, secara meluasnya, kita harus mengingat bahwa kita atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus takut kepada Allah, tidak kepada yang, lah, yang lain. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah diterima kita ini amal ibadah kita oleh Allah diistiqomahkan istiqomahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dijauhkan dari halangan dan rintangan semoga ya Allah engkau selalu memberikan kesempatan yang baik selalu menghadiri majlis taklim menghadiri berjamaah dan sebagainya kebaikan-kebaikan semoga ini hak selalu diberikan kepada kami semua amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin wal Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, yang pertama yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya jelas Ani Anip Abbas Raja Sallallahu Alaihi Wasallam Saudah Waliwah Uhu Abiad saya nggak usah ngerti ya, Insya Allah ya Oh artiin. baik ah, baik terima kasih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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari lahir Bendera suci bersama Panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. Lahirah, Allahu akbar wahai para mujahid fi